aja teman-teman masuk ke peti yang dibawa rp lalu teman-teman cari yang rekomendasi dan pemilihan ultimate team nah kita tunggu nah di sini ya di sini kita disuruh ngepot biar kita mendapatkan hadiah ya di sini mawar gua ada empat karena gua udah login hati saya gu, hati saya nol ya nah di sini nih cara mendapatkan mawar masuk ke dalam game tuntaskan satu pertempuran klasik bertahan selama total 60 menit dan kita ke bawah nih hadiahnya nih yang g kita dapat 30 kita harus kumpulin 5 hati ya supply 1 klasik 5 premium 1 sama bunga 30 hari ya nah di sini teman-teman bisa baca dan kita langsung aja pot ya di sini gua mau cari yang asia tenggara nih nah gua cari ej gaming kalau ada ej gaming ya di sini ada better alice takas ya bang pen ej gaming mana ya sabar ya ej bang ej oh kayaknya bang ej nggak ada ya Gak masuk ntar, Oh ya udah gua alih saja BT Dia nomor satu soalnya. Gua langsung aja kasih dia 4. Duh. Satu lagi. Bentar Gua ganti ke 4. 4. Oke, lalu langsung beri ya. Langsung beri. Oke okay, hadiah sudah dikirim katanya berhasil dikirim. Nah hati gue jadi empat nih, tuh hati gue jadi empat ya. Tuh gue bisa ngambil geni, harus 5 hati ya, harus lima hati. Kita tunggu pokoknya tiap hari itu ada, pokoknya tiap hari ada kita mengumpulkan mawar ini masuk ke dalam game kayak -kaya gitu ya, tentu satu pertempuran klasik nih kalau teman-teman mau beli nih gua nggak usah lah gua secara gratis aja nih banyak nih pilihannya nah oke okay, gitu aja ya semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman semua jangan lupa share video ini kepada teman-teman semua supaya teman-teman semua tahu cara mendapatkan peti supply dan peti premium secara gratis oke terima kasih dan salam PUBG Mobile bye-bye any things that i left i am a